Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, serta Lesti love Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan pastinya vitamin-vitamin dari idola kita Lesti dan Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini persahabat kita lihat, tentu sebelumnya banyak sekali yang kecewa nih Leslar Movers nunggu dari jam 2 siang karena fall SCTV 32 belum tayang, eh ternyata diundur karena masalah hujan deras dan badai petir, persahabat ya Harap dimaklum untuk acara karnaval diundur satu jam, persahabat ya Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan Dan Alhamdulillah, persahabat ya Berkat doa kalian semua Kita langsung mendapatkan aspon vitamin bahagia Menyaksikan idola kesayangan kita tampil di acara karnaval SCTP32 Baru tampil aja Bunda Lesti dan Papa Bilar sahabat ya. Ini langsung mendapat respon yang sangat luar biasa dari para penonton yang sudah tentunya nggak sabar menyaksikan idola kesayangan kita. Luar biasa idola, mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu dan mudah-mudahan sahabat ya, idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga sahabat ya, momen selanjutnya. Ini momen kebucinan Lesti dan Bilar di atas panggung. Ngebucin aja sampai di panggung loh persahabat ya Dicium tuh kepala istrinya sambil dielus Masya Allah Papa Bilar mudah-mudahan rumah tangganya bahagia terus dan langgang tanti mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti and Lovers Kalimat Caption pun dituliskan Ayo ngebucinnya sampai di panggung Katanya tuh ya hingga komentar pun banyak sekali yang diberikan kita lihat persahabatnya dari akun, Revalia salsabila Putri mengatakan, itu tadi kalau nggak salah, kepala bunda kesenggol tangannya Papa B, katanya tuh. Makanya dia lulus, langsung minta maaf persahabatnya, Masya Allah, idola kesenggantitas selalu mencontohkan kebaikan. Luar biasa. Selalu bikin bangga, dan pasti selalu bikin baper bahagia kita semuanya, Masya Allah. Dan kita lihat juga jawaban dari akun Mardiani612, di situ mengatakan iya makanya dicium sama dia diusap-usap katanya tuh kepalanya bunda lesti itu saking sayangnya papa bilal gak sengaja nyenggol langsung tiba-tiba mencium dan langsung mengusap kepala bunda lesti masya allah dan berikutnya juga berselera di kita lihat momen cidukan di belakang panggung di atas panggung, idola kesayangan kita tampil romantis Eh, di belakang panggung, Bunda Lesti malah malu malu tuh persahabatan ya Ketemu langsung dengan Rangga Azob Wow, ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan Bunda Lesti di belakang panggung malu-malu meong katanya tuh ya Luar biasa, ternyata Bunda juga ngefans banget sama Rangga Azob Wow, the best idola kesayangan kita Pokoknya selalu membuat kita bangga dan bahagia ini momen saltingnya Bunda Lesti ya saat bertemu langsung dengan idolanya Rangga Azub Masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan. salah satunya dari aku Lina Anakornau val 16 situ juga mengatakan. Ternyata nggak orang biasa, nggak artis, kalau di depan idolanya suka salting ya, katanya tuh. <laughs> Ini sih kebahagiaan banget untuk warga Konoha, Masya Allah. Kemudian juga persahabat kita simak, cidukan yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Bertambah lengkapnya sudah kebahagiaan ketika BBL pun tampil di atas panggung di acara Karnaval SCTV 32 Penonton sampai histeris persahabat ya saat BBL tampil di panggung karnaval SCTV Masya Allah kecil-kecil fansnya luar biasa banyak banget Mama pada heboh tuh persahabat ya saat BBL tentunya tampil di panggung SCTV karnaval Luar biasa BBL suatu kebanggaan banget ya umur 7 bulan sudah tampil di depan TV kita bangga, kita bahagia dan selalu mendoakan yang terbaik. Berikutnya kita simak juga bersahabat BBL. Tuh, masuk storynya nya Arafi, Allah, kebahagiaan tentunya lagi-lagi selalu kita dapatkan dari idola kesayangan. Pokoknya hari ini full banget vitamin bahagia sudah kita dapatkan lewat acara Karnaval ETJTV. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat ya dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan pastinya, kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dan kabar menarik dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.